Informasi selanjutnya, saudara, tim Evos Legend gagal melaju ke babak playoff turnamen Mobile Legends Professional League Indonesia musim ke-10 setelah dikalahkan RRQ Hoshi dengan skor 2-0 pada Sabtu malam. Untuk pertama kalinya di babak playoff, tidak ada macan putih yang harus mengakui ketangguhan dari raja dari segala raja dalam duel berjuluk El Clasico ini. Akan berhasil, EVOS Legends tidak akan ada di babak playoff untuk MPL ID Season 10. Sebuah sejarah baru ditorehkan. Setelah benteng terakhir EVOS Legends runtuh, seketika itu pula tim macan putih harus mengubur ambisi melaju ke babak playoff Turnamen Mobile Legends Professional League Indonesia atau MPL ID musim ke-10. Sejumlah pendukung EVOS Legends pun sontak menangis. Karena harus menerima kenyataan pahit, tim kesayangan mereka dilumat sang musim bebuyutan RRQ Hoshi dengan skor 2-0 langsung tanpa babak tambahan. Hasil ini membuat EVOS Legends untuk pertama kalinya di sepanjang sejarah MPL Indonesia gagal lolos ke babak playoff. EVOS Legends dipastikan terlempar tanpa bisa diselamatkan dari urutan 7 kelas men. Menurut gue untuk El Clasico season ini ya berlangsung seru lah, soalnya semua tim bisa dibilang, gak bisa dipredik juga. Jadi kita udah berusaha maksimal walaupun hasilnya memang belum maksimal dan gak buat kita gak lolos playoff kali ini. Ya gue pertama-tama mau bilang saya sorry lah buat Infosfam semua yang udah support kita selama season 10 ini. Sementara Raja dari segala Raja, julukan RRQ Hoshi berhasil mengamankan slot upper bracket bersama tim Onyx Esports. Kalau El Clasico yang season 10 ini, uh, kalau saya bisa bilang pertarungan hidup dan mati ya di, di week terakhir ini. Karena uh, yang dimana RRQ juga berusaha untuk mem, uh, bisa masuk ke upper bracket, sedangkan di EVOS sendiri adalah penentuan apakah EVOS masih bisa untuk lolos ke playoff atau tidak. Duel antara EVOS Legends dan RRQ Hoshi kali ini memang menyedot perhatian cukup besar. Terlebih lagi, laga berjuluk El Clasico Mobile Legends ini menentukan kiprah lanjutan kedua tim di babak berikutnya. Dua tim ini itu selalu bersaing dari season ke season, selalu bersaing menjadi nomor satu di Indonesia dan juga di internasional di dunia sendiri. Dan mereka ini memang punya fan base yang sangat besar sekali di dua tim ini dan memang animo masyarakat untuk menonton kedua tim ini memang juga sangat besar. Setelah EVOS Legends tersingkir, tak ada lagi duel sengit berjuluk El Clasico di babak playoff yang lazimnya kerap mempertemukan kedua tim di laga puncak. Hasto Aji dan Ahmad Susanto melaporkan dari Jakarta.